Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Di Agripolis Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan cara Untuk mengkultur probiotik Yaitu probiotik rabal Yang murah meriah Rekan-rekan sekalian Bahan-bahannya gampang dicari Di sekitar kita ya, Ayo kita lihat rekan -rekan, Apa saja bahan-bahan yang Kita pergunakan untuk mengkultur Probiotik rabal yang pertama kita menggunakan yakul. Yakul sebanyak empat botol rekan-rekan. Yakul ini mengandung probiotik atau bakteri jenis Lactobacillus casei strain Sirota rekan-rekan. E, jenis bakteri ini sangat baik untuk pencernaan e, ikan yang kita pelihara rekan-rekan. Nah, ini sebanyak 4 botol rekan-rekan. Bahan yang kedua menggunakan ragi tape Kebetulan saya menggunakan ragi tape bubuk Nah Kalau rekan-rekan tidak ada ragi tape bubuk Bisa menggunakan ragi tape yang bunda Semua dua butir rekan -rekan. Bahan yang ketiga yaitu Kelapa rekan-rekan nah, Kelapa sebanyak dua butir Kelapa tua kita kupas kita ambil airnya saja Kemudian nanti airnya kita campurkan nah, Jadi dua butir kelapa rekan-rekan Kelapa tua ya rekan-rekan Bahan selanjutnya yaitu Satu liter molase rekan-rekan Tapi sebelumnya molasenya kita rebus dulu Nah, saya akan berikan juga cara merebus nya rekan-rekan, dalam videonya. Ada nanti bahan selanjutnya, yaitu satu galon air isi ulang. Dengarkan, kita pergunakan 18 liternya saja, e, galon air, galon isi ulang. Kemudian, satu buah drigen 35 liter, e, drigen 35 liter, saya pergunakan. Oke, selanjutnya kita akan mengupas kelapanya dulu, rekan-rekan kita kupas kita ambil air ya. oke jangan kemana-mana rekan tunggu sebentar kita akan kupas dulu kelapanya kita akan merebus eh, molase molase kurang lebih 600 ml karena akan kita rebus untuk menghasilkan 1 liter molase maka akan kita tambahkan 2 butir gula merah kecil nanti kita tambahkan air jadi kita mulai merebus nya, pertama-tama kita masukkan molase ke dalam panci air kurang lebih setengahnya saja seginilah rekan-rekan kita kocok hingga bersih malasnya yang berada di dalam botol dan kita campurkan ke dalam setelah itu, kita aduk hingga merata Kita aduk hingga merata Sambil kita hidupkan kompor Dengan api yang kecil saja rekan-rekan Apinya kecil saja supaya tidak membuat gosong Menggunakan api yang kecil agar tidak gosong, kemudian kita aduk malah hasilnya sampai dia mendidih, lalu kita masukkan dua butir merahnya <tuh> duk terus sampai mendidih nanti setelah mendidih kita dinginkan baru kita pergunakan untuk melakukan kultur probiotik rekan-rekan sekalian kelapanya sudah kita buka dan airnya sudah kita ambil dua butir kelapa tua rekan-rekan jadi -rekan. rekan -rekan. air satu galon ini 19 liter kita pakai 18 liter aja kemudian kita masukkan ke dalam drigen e, 35 liter mengapa saya menggunakan drigen 35 liter karena air berjumlah 18 liter ditambah kurang lebih air kelapa berjumlah 1 liter ditambah molase 1 liter jadi total seluruhannya 20 liter jadi masih ada space untuk nanti udara karena dalam proses fermentasi pasti ada tekanan udaranya dari hasil proses fermentasi ayo rekan-rekan kita simak selanjutnya kita akan memulai mencampur bahan-bahannya oke rekan-rekan sekalian kita akan mencampur bahan-bahan ini kita masukkan ke dalam drigen yang sudah berisi air isi ulang tadi kita buka dulu tutupnya rekan-rekan pertama-tama kita akan mencampur ke dalam ini adalah molase nya rekan-rekan molase kita campurkan kita masukkan ke dalam derigen yang sudah berisi air nah, jadi masukkan nah, setelah molase kita masukkan ini masih ada sisa nanti kita hilas menggunakan air kelapa rekan-rekan sayang molase Kemudian kita masukkan air kelapanya rekan-rekan ke dalam jerigen yang berisi air. Rekan -rekan. Nah, sisakan sedikit rekan-rekan untuk membilas botol molase tadi rekan-rekan. Nah, kemudian kita kocok rekan-rekan sampai bersih molase rekan-rekan. Nah, setelah itu kita masukkan kembali ke dalam jerigen rekan-rekan. Setelah itu kita masukkan uh, ragi ragi tape nya rekan-rekan ragi tape sebanyak dua sendok yang bubuk ini kalau saya pakai rekan-rekan kita masukkan semuanya rekan-rekan dua -rekan. sendok makan nah, setelah itu kita masukkan uh, yakulnya rekan-rekan sebanyak empat botol kita masukkan ke dalam dregen nah, yakul ya kita tutup rekan-rekan ya. kita tutup rapat rekan-rekan sekalian sampai kencang rekan-rekan kita kocok rekan-rekan bahan-bahan itu biar tercampur kemudian kita diamkan kita diamkan ini rekan-rekan bahan-bahan selama tujuh hari nah, nanti selanjutnya proses fermentasi selama tujuh hari setiap harinya kita guncangkan atau kita kocok lalu kita buka tutupnya kemudian kita tutup lagi rekan-rekan jadi setiap hari selama tujuh hari tutup kita kocok digennya rekan-rekan agar bahan tetap tercampur rekan-rekan dan fermentasi sempurna Oke rekan-rekan, demikian cara kita mengkultur probiotik rabal ini rekan-rekan. Probiotik -rekan. nah, rabal sangat baik untuk pencernaan e, ikan yang kita pelihara rekan-rekan. Karena di dalam yakul ini mengandung probiotik jenis lactobacillus casei streptocyrotar rekan-rekan, yang sangat-sangat baik untuk e, pencernaan ikan. serta lama dari pengkulturan ini selama tujuh hari rekan-rekan. 7 hari kultur probiotik akan jadi tandanya yaitu uh, dia berbau seperti tapi atau bawa alkohol rekan-rekan probiotik rabal ini sangat baik untuk pencernaan serta kultur air rekan-rekan sekalian dan harganya pun bahan-bahannya pun murah dengan 20 liter uh, probiotik kulturan kita hanya mengeluarkan biaya yang sedikit rekan-rekan nah, untuk aplikasi bibis pakan dan Kultur air nanti di video selanjutnya akan saya berikan tata caranya. Aplikasinya, rekan-rekan, simak terus rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.